kembali lagi bersama saya di channel ini channel fakta dunia gaib kali ini saya membahas bahwasanya sang ratu adil itu juga kuasai ilmu digital dimana dikutip dari ramalan Jayabaya yang mengatakan bahwasanya ratu adil merupakan sosok manusia di zaman sekarang ini dimana di zaman sekarang ini dia lahir dan bertumbuh dan di zaman sekarang ini di mana sosorat wadil ini juga dikutip dari Ramalan Jayabaya bahwasanya dia lahir dari rakyat jelata atau orang miskin dan berasal dari keluarga yang rendah imannya berasal dari keluarga yang rendah ilmu agamanya dan sosorat wadil ini juga bertumbuh dan mencari wawasan di zaman sekarang ini. Dan tidak menutup kemungkinan juga bagi sang Ratu Adil untuk dia bisa menguasai ilmu digital Itu tandanya Ratu Adil juga beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan zaman sekarang karena dia lahir di zaman sekarang Dan tidak menutup kemungkinan bahwasanya Ratu Adil juga memiliki HP, TV, kulkas atau yang lainnya karena dia juga merupakan orang zaman sekarang Dan Ratu Adil bukan dari golongan darah biru Ataupun bukan dari golongan orang kaya Karena Ratu Adil sudah digambarkan jelas dalam Ramalan Jayabaya Dia dari rakyat jelata atau orang miskin Dan Ratu Adil ini juga Karena zamannya ini adalah zaman pendidikan di mana jalur pendidikan Dipermudah Jadi tidak menutup Kemungkinan juga Untuk Sang Ratu Adil Melakukan pendidikan Jadi Sang Ratu Adil Juga bersekolah Entah dari TK, SD SMP, SMK Dan lain seterusnya Jadi Sang Ratu Adil juga Menempuh jalur pendidikan Karena apa Untuk membekali diri Dengan ilmu wawasan karena yang namanya pemimpin Dia harus pintar dan cerdas Yang namanya pemimpin harus memiliki pekal ilmu Supaya bisa memajukan negaranya Supaya bisa memajukan kerajaannya Dan Sang Ratu Adil ini Juga menyesuaikan diri dengan zamannya Yaitu zaman sekarang Jadi ini nggak terlalu berlebihan ya Karena apa? Yang namanya orang zaman sekarang itu ya pasti ya, seperti kita semua. Dan pastinya, sang ratu adil itu walaupun digambarkan sosoknya dari Prabu Siliwangi, Jayabaya, dan Ronggowarsito, dengan cara-cara yang seperti itu, tapi dia lahir di zaman sekarang. Mau tidak mau, ratu adil juga akan menyesuaikan diri dengan zaman sekarang. Karena ratu adil lahir di zaman sekarang. Dan Sang Ratu Adil ini pastinya dia juga memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, dan lain sebagainya Surat-surat itu pasti dia memiliki Dan pastinya juga Sang Ratu Adil juga memiliki yang namanya akun Entah akun Google, akun Youtube, akun Twitter, akun Instagram, akun TikTok Akun stek video ataupun yang lainnya Karena apa? Karena sesuai dengan Ramalan Jayabaya bahwasanya di tahun-tahun ini Sang Ratu Ade sudah meranjak dewasa Sudah mulai remaja meranjak dewasa Dan ini merupakan suatu kemajuan Bahwasanya tidak lama lagi Ramalan-ramalan Jayabaya yang lainnya juga akan datang akan menghampiri tanah air kita dan seharusnya kita bangga dengan tanah air kita karena tanah air kita ini adalah tanah air surga di mana negara kita memiliki banyak sekali sumber daya alam dan melimpah juga sumber daya manusia karena di negara kita Indonesia ini berpedoman banyak anak, banyak uang banyak anak, banyak harta banyak anak, banyak kawin. Jadi kalau semakin kawin terus, semakin enak, semakin banyak pula keturunannya. Itu di negara kita tuh melimpah ruah, keturunan. Dan negara Indonesia ini juga merupakan salah satu golongan negara berkembang di dunia di mana negara Indonesia ini memiliki penduduk yang padat. Karena apa? Saking senengnya orang Indonesia buat kawin. Saking senengnya orang Indonesia buat kawin, entah kawin muda, kawin kecil, saking senengnya, saking enaknya, jadi ketagihan, ketagihan, wik, wik Dan sang Ratuwadel ini juga, dia menguasai berbagai macam ilmu digital, entah dari syuting, entah dari pencahayaan, entah dari editing, entah dari finishing atau yang lainnya pun. Jadi sang Ratuwadel ini, memiliki bekal dan memiliki pemahaman orang-orang sekarang karena dia lahir di zaman sekarang bukan di zaman dulu. Oke, okay? perlu ditegaskan lagi, Ratu Adil lahir di zaman sekarang, bukan di zaman dulu. Sekian informasi dari saya. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya kamu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Dan berikan pendapatmu di kolom komentar Apa pendapat kamu tentang video ini Berikan di dalam kolom komentar Sekian dari saya Terima kasih sudah menonton sampai habis